Menemani santai siang kalian saat ini, Bang Bongimin akan menyuguhkan kabar spesial bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. Persahabat kita mendapatkan tentunya kabar spesial dari Indosiar. Satu jam yang lalu mengunggah video special moments saat di acara DL5 nih persahabat ya. Pasti kalian ngakak banget nih Dengan kemunculan Abang L Yang tiba-tiba langsung marah kepada Bunda Lesti Yang telah menggoda Salah satu peserta a 5 persahabat ya Ini sih cute banget Masya Allah Abang L tentunya ikut marah nih persahabat, ya perhatikan tuh. Marahnya Abang Fatih kepada Bunda Lesti, ini ngakak banget persahabat. Masya Allah spesial ya di acara DL5, BBL selalu ikut menemani Papa dan Bundanya kerja, Masya Allah. Kemudian persahabat disimak juga di kalimat caption yang dituliskan oleh akun Indosiar. Abang El muncul tapi kok marah sama nangis gara-gara Lesti nih katanya tuh aduh keluarga Leslar emang selalu gemesin terus Istimewanya Leslar selalu bikin suasana panggung meriah, acara semakin seru pastinya. Lesti dan Bilar emang selalu the best, masya Allah. Kemudian tersabar di Bang juga. Info penampilan paling dinanti di Hot SCTV ke 32 puluh dua. Lesti dan Rizky Bilar ini disalip lagi oleh Agnes Mo Untuk sementara persahabat, pasangan idola kesayangan Rizky Bilar dan Lesti berada di nomor ketiga Dengan perolehan voting 13.283 votes Sedangkan di nomor dua ada Agnes po dengan perolehan voting 14.099 votes Di nomor pertama masih diduduki oleh pasangan Haiko dan Rangga Azob Perolehan voting 14.124 votes Terus kompak untuk warga Konoha Dukung yang terbaik untuk Papa Bilar dan Bunda L Mudah-mudahan bisa di nomor 1 Dan mendapatkan gelar penampilan paling dinanti di HUT SCTV ke-32 Selanjutnya disimak juga persahabat info dari Bunda Lesti Satu jam yang lalu Menginfokan mengenai karya yang sangat luar biasa dengan judul lagu Rumah Kita berkolaborasi bersama Teh Melly Nagita Slavina, dan Kak Selin, persahabat, ya. Ternyata lagu ini sudah bisa didengarkan di seluruh platform digital. Wow, ini luar biasa, persahabat. Kebanggaan untuk warga Konoha, untuk lagu yang sangat luar biasa kolaborasi orang-orang hebat salah satunya Bunda Lesti sudah bisa didengarkan lagunya persahabat ya di seluruh platform digital manapun mudah-mudahan lagunya semakin disukai oleh banyak orang dan mudah-mudahan persahabat ya idola kesayangan kita terus berkarya dan memberikan karya terbaik selanjutnya disimak juga masih diunggah Bunda Lesti Bunda Lesti mengunggah sebuah postingan video nih persahabat ya, di momen saat Bunda Lesti baru pulang main badminton, langsung makan nasi goreng merah. Masya Allah, banget ya, Bunda Lesti. Semangat terus, mudah-mudahan Bunda Lesti selalu sehat dan selalu bahagia. Penampilan Bunda L memang luar biasa banget, persahabat ya, semakin membuat kita bangga. Semoga idola kesayangan kita juga bersahabat ya, selalu menjadi kebanggaan untuk warga Konoha Dan semoga Lesi Kejora menjadi ketua umum yang bijak nih Karena bener sudah ditunjuk langsung menjadi ketua umum Toba Boys Badminton Club ya Ini sih suatu kebanggaan yang kita rasakan yang kita dapatkan dari idola kita selanjutnya persahabat disimak juga ini ada cover special juga yang kita dapatkan di persahabat Yang di unggahan bunda lesti meri kembali unggahan dari fadli persahabat ya momen yang bikin ngakak juga ini momen yang tak pernah bosan kita lihat Dimana saat bbl menjambak week di persahabat ya kita lihat nih di sini juga ada sebuah kalimat yang diposting oleh kak fadli ya Gila, ini lucu banget Lesti kejauhan Rizky Bilar Anaknya suka janggut jenggut Katanya tuh, aduh Masya Allah Dan langsung Bunda Lesti pun menuliskan sebuah kalimat Teh Santi Deni Puntan Kata Bunda Lesti Aduh, langsung minta maaf ya Bunda Lestinya Gara-gara kelakuan Abang El yang sangat aktif Masya Allah, ini momen yang sangat lucu banget Walaupun diulang-ulang persahabat Ya, kita ngakak banget nih Melihat video Abang El Langsung... Menjambak tuh week dari Anaknya Kak Santi Deni Aduh Masya Allah banget Pokoknya lucu dan sangat menggemaskan Di kesayangan memang selalu bisa kita bikin bahagia Mudah-mudahan bersahabat ya Kita juga selalu mendapatkan kejutan spesial Dan pastinya kita juga masih menunggu Kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya Jangan kemana-mana Terus ikuti channel Diva TV Yang akan selalu memberikan informasi terbaru Kabar baik dan bahagia Dari Leslar tentunya